Halo guys, welcome back to our YouTube channel. We are now in in horror hotel in Coast. Oke, okay, so we gonna look around what ada ada apa aja ya di sini. Jadi, ikutin terus. Ya, jadi di pertama kali masuk itu ada gitar yang gede banget di pintu masuknya. Nah, ini juga ada <laughs> Gua hat rock hotel di Desa bos. Pertama, kita masuk ke lobby ya. Pertama kali kita masuk ke lobby, terus ini lobbynya tempat kita check in dan check out. Di sebelah kanannya ada rock shop, tempat belanja-belanjanya. Terus di sini ada kayak apa? Ini ada kayak patung-patung pakai baju-baju Marilyn Manson, Lady Gaga gitu. Terus di sini juga ada Siapa tuh? Rolling Stone, Elvis punya baju sama. Nah di sebelah sininya tuh langsung ke waterpark nih. Waterparknya dia bukanya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, kalau Senin, Selasa, Rabu, dia tutup. Water park nya itu gede banget. Nanti kita ada video sendiri tentang itu, atau kita bisa gabungin juga sih di sini sih. Jadi ada roller coaster, ada water select-nya banyak lah. Nah, di sini adalah barnya. Bar, ini kalau... Malam di sini tempat nongkrong dan live music Jadi live music di sini mulai jam 8 Jam 830 dia live music sampai jam 1130-an gitu Live music dan kamar kita di situ Di sini ada pool Kalau yang ini poolnya hanya pool hotel Modelnya seperti biasa saja Tempat handuk, pool bar di sini poolnya ya enak airnya nggak terlalu dingin mungkin karena kena matahari terus setiap hari ya nah, jadi sebenarnya di sini tuh ada tempat kayak shopping area tapi untuk saat ini masih tutup nih masih pandemi masih tutup gitu nah untuk tempat breakfast ada di bawah nah ini anaknya nih ini anaknya, nih. Anaknya ikut daddy yuk! Ma kemana? Anaknya ikut daddy yuk! Mau ikut daddy enggak? Ya, terima kasih. Okay maunya sama Mama. Gimana? Mama, Oke guys dong guys Mama, kita Kita ada di mana? Hotel. Kita ada di Gimana? Hotel maunya di bawah sini ada ini adalah tempat breakfast, ini tempat breakfast atau restoran kita ada makan dan uh, ada makan di sini. Kita makan di sini juga. Jadi sarapan, dinner, lunch. Bedanya di sini ada makanan Asian-nya. Kalau di yang pool di sana dia hanya European. Western aja. Nah ini kalau pagi sambil breakfast, anaknya bisa main uh, di sini sambil makan. Kalau uh, fasilitas lain di sini ada tempat ngopi, ada coffee, coffee gitu. Mau coffee di uh, coffee atau tea. Nah, di sini ada Rockstar toy and Switch jualan boneka sama uh, jualan boneka sama sama permen-permenan gitu ya nah di sini ada gymnya kita emang nggak pakai sih gymnya kita nggak pakai sama sekali karena memang kita bukan tempat bukan orang yang nge-gym nah ini ada tempat bermain outdoor ada main bola-bola gitu kemarin kita ada main sama darren main bola, lalu ini yang di sini nih, ini yang mau ke tempat shopping arcade cuman uh, tutup. Nah di sini ada tempat kids club, tempat kids clubnya kayak gini. Nah di sini dia bisa main ada band main musik, ada main black eye playstation gitu, macam-macam lah di sini dan playstation terus tempat bermainnya lumayan great tapi problemnya di sini harus bayar guys jadi nih bayar tiap jam tapi dia tiap jam 25 dolar tapi eh 25 ringgit tapi di dalam itu dikasih dikasih apa namanya ada yang temenin main lah jadi kita bisa tinggal aja nanti umur 4 sampai 14 kita bisa tinggalin dalam nah dia main sendiri ntar temenin dalam gitu jadi kayak ngejagain anak oke okay. itu fasilitas yang ada sih di luar dari itu besek-besek ntar kita masukin juga di video di dalam sini yang acara kalau malam, jadi kalau malam tuh kelihatannya lebih cantik ya yeah guys Ini room tour kamar kita di hatro Hotel. Kuncinya kayak kayu gini, keren nih. Kayak kayu gini nih modelnya. Okay, ini kamarnya nih, welcome, selamat sore. Nah ini kamar tipenya yang standar double bed. Jadi konsepnya kayaknya agak-agak gelap-gelap gitu deh. Nah kita baru cekin. Jadi ini kali ini mumpung masih bersih kita. Uh, video ini sebelum kita berantakin soalnya kemarin kan yang di holiday ini tuh keburu-keburu kotor susah videonya karena nyampe nya ini malam nah ini di hardrock hotel nih kayak gini guys ini tempat shower nih kayaknya oke okay, tempat shower ada rain shower handle nya modelnya klasik Campurnya biasa pakai yang itu, terus handlenya lucu nih, handlenya kayak retro-retro gitu, guys. Nah, ya dia bersih lah, bersih. Nah ini toiletnya, ini kamar standar ya, yang double bed, jadi dua double. Gitu, nah ini apa ya? Coba kita lihat nih, ini apa nih? Hei, hei, kamu kan Kok ada kamu kok Kok I mean. ada kamu Oh jadi ini lemari nih Lemarinya bisa buka dari Luar, dari kamar Bisa juga dibuka dari kamar mandi Jadi kalau mengambil baju Gampang dari sini Tuh, Kalau mengambil baju kayak gini Jadi kamarnya, ya mungkin kalau mau itu kelihatannya lebih lega lah Ya kesannya lebih lega Nah ini dia kamarnya Nah itu sih jelek si jelek jadi konsep kamarnya itu kayak inilah kayak rockstar kan ceritanya rockstar rockstar ini ranjangnya double bed dia jadi ukurannya ini bukan queen nih udah pasti nih ini bukan queen mungkin ukurannya lebarnya 150 150 puluh satu kali dua ya bisa lah. untuk dua orang jadi kalau tinggal uh, satu ranjang bisa dua orang lah ini buka, yang pasti bukan queen sih ini bukan queen dia... oke okay. Oke jadi ini nih Ini ini yang tadi Tembus kamar mandinya kayak ini Ini view nya Panjangnya cukup lah ya Mantap ya Terus ini Jadi masuk tuh konsepnya udah lagu Kita nggak usah ngapa-ngapain lah Di dalam aja langsung lagunya langsung lagu rock gitu Langsungnya langsung lagu rock Nah kita kamarnya 690 kosong. Nah, ini viewnya nih. Jadi di depannya itu ada balkon. Oh iya. Nih, ini ada tempat duduk-duduk ya. Duduk-duduk santai. Speakernya juga mantep loh. Ini ada speaker mana sih? Oh, nih. Yang panjang ini nih, yang hitam speaker semua nih. Pantasan suaranya enak. Jadi speakernya beneran speaker speakernya. Pantesan suaranya bukan suara dari TV berarti dia speaker beneran. Ini lucu ya, bahannya kayak bahan jeans, tapi bukan sih. Bukan jeans, cuman jahitan nih. Biru-biru laut konsepnya konsep itu ada balkon ya, balkonnya juga gede loh, balkon hmm, balkonnya gede. Ios yes. bukanya gimana nih? Just open it. Oh. Ah, ini kita bisa buka nih balkonnya nih. Ah, ini balkonnya lumayan, lumayan. Ada apa Darren di luar? Wah oh, kita ini ada ocean view, jadi di kamar 690 ini dapatnya ocean view. Jadi nggak semuanya dapat ocean view kali kalau yang di bawah tuh mungkin ocean-nya enggak kelihatan kita. Kemarin minta kamar yang view-nya kita jangan bilang agak bagusan lah, tapi maunya bayarnya standar. Jadi kita beli kamar standar tapi minta view-nya yang bagusan. Tapi karena mungkin kita belinya udah jauh-jauh hari jadi ya dikasih jugalah ocean view karena kalau yang lebih mahal ngadepnya ke kolam waterpark ini adalah Westin jadi Westin tuh pasti sebelahnya guys Westin Westin ini convention hallnya kayaknya Gitu. oke okay. ini kamarnya nih <laughs> Oke okay. ini kamarnya gimana menurut kalian kalau nginep di sini nanti tinggal kita lihat fasilitasnya ada apa aja di sini ya kita jalan-jalan lagi ya modern yes sorry Bob. Isabel bahan renang kamu di mana Pantai ada bus dari desa rukus Sabel mau kemana, Sabel? ya, jadi untuk ke pantainya ini kita ada dua pilihannya ada yang private dan yang public nah, kalau yang public kan memang semua orang boleh masuk kita coba lihat yang publicnya dulu jadi kalau mau ke pantai di sini harus naik naik bisnya ya, jadi bisnya itu muter-muter terus lah, di tiap resort dia berhenti terus dia ke pantainya juga oh, kalau yang public itu yang di sini nih yang Oke, ini yang public. Heeh. Ini private. Ini public, uh -huh. Oke. Oh, ya, kan? ini public. Iya. ini kita ke pantai yang private-nya, jadi private-nya sih sebenarnya di sebelahnya juga pintu masuknya, cuman untuk akses masuknya hanya bisa pakai ini bis. jadi akses untuk ke uh, yang private hanya bisa naik disk ini iya, betul nah kayaknya ini yang private hmm tinggal nanti view iya mbak kese iya itu nah dia tak apa oke okay. nah dia punya view dia ada layar segini hmm uh. oke okay. Oke, okay. terima kasih. Ayo deh. iya Bilang terima kasih dong. Terima kasih. <laughs> Bye, Bye Nah ini kita udah nyampe nih pantainya. Nah ini sih Westinnya nih. Ini apa masih ya pasti seberang nih sampai di pantainya desa Rukus. ini aja lebih cepat ya ada juga ya ada tempat volleyball nami ada ada tempat volleyball nami tuh ada ya, ya ada. tapi udah rusak oh, volleyball nggak rusak lah Apa? Bolong. Apanya bolong? Tuh, ada tulisan apa nih kok? Kita mau taruh barang di mana? Yang dekat sini aja apa? Di goa case Di sini aja ya? Mereka menggunakan jet ski? How much is a jet ski? Nggak tahu berapa Like how many to use Taruh di sini ya. Kita lihat di sana yuk Ada pasir Uh, pantainya bersih guys bersih nggak pantainya kok? iyalah ya, kita lagi mau dinner cari restoran seafood Hai. Jadi kita mau dinner di mana? Mau dinner di oh? Tidak tahu, belum cari. Oke, okay, let's go. Kita dinner di yang 918, kopi coffee yang Mulai ikan. tahu, tahu hot tahu hot ini ayam asam manis, ini udang pelorasin, ini namanya Yaban dia spesialis katanya di sini di kari fish headnya, cuman Kita sih pesen butan headnya tapi buntutnya. Nah, ini gulai ya nih. Coba kita aduk-aduk. Oh dagingnya. Wah mantap lah gulai ikan. Ya? ya sini tokonya namanya Rockshop jual merchandise merchandise-nya atrok nah, ya Ada yang Ada yang klasik ya baju itu klasik ya. Kayak gini Tapi lebih keren sih Yang model-model lain Bukan yang klasik Tuh. Nah kita beli yang ini nih Bagus nih Kita beli yang ini Jadi kalau nginep di sini dapat diskon 10% ya. Kamu beli apa? Beli piring. Beli piring aku. Hmm Isabel beli piring. Piringnya yang ini, piringnya nih bakal makan. Harganya 60 ringgit. Kalau Darren beli apa? Darren beli necklace nih. Dia ada bakal pick gitar yeah. kalau Isabel beli, beli beli apa? beli gitar, gitar beli piring. Piring, piring, piring Isabel beli piring Maminya beli jaket hmm, beli jaket gak keliatan ketutupan-tutupan nah gitu ya bagus ya oke okay.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 sambil joget ya. Iya. Bye bye. I love you. Oh, metal ya. Kayak tadi yang di lobi ya, yang nyanyi ya. Udah, cukup. Aku udah sudah perutku udah, capek. Tapi kamu belum bilang bye-bye. Bye bye guys. Sampai ketemu? Sampai ketemu lain kali ya. Oke. Okay.